Saya ingat perkataan guru saya, Habib Gures bin Ghassim Baharut Beliau mengatakan, saya lagi duduk sama beliau, lagi ngeliatin pondok Santri keluar, mau taklim. Habib bilang sama saya, Rifqi, lebih Habib Lihat seberapa banyak santri yang ada di sini, 560 Habib hmm. Saya tidak berharap dari satu, satu mereka nih, jadi orang yang alim saya tidak berharap dan saya tidak pernah meminta kepada Allah Agar mereka jadi orang yang alim Tapi saya minta kepada Allah Agar mereka dijadikan anak yang soleh-solehah Ternyata anak yang soleh-solehah itu jauh lebih bermakna Lebih bermanfaat dibanding orang yang alim Iblis alim Alim luar biasa Pernah masuk surga Pernah stay Pernah tinggal di surga nggak ngontrak Lu udah ngontrak sombong Udah blow on Iblis alim Sangking dengan kesombongannya Allah hancurkan mereka Tuh coba kita lihat lah Kita apa ini mau disombongin Yuk kita pikirin yuk diri kita yuk Saya mau tanya mata ada kotorannya, Hidung ada kotoran ya Telinga Mulut Kulit Perut yang mau disombongin, apa yang kita bawa semua kotoran? Yang saya juga lagi bingung Kiai, maafin Ngeliat anak sekarang ya, anak muda nih, khususnya anak muda Anak muda! Anak muda! Coba lihat Kiai, maafin Kiai Subuh Yang datang aki-aki apa anak muda? Aki-aki hmm. kan kalau lebih sholat ngelonjuran ya? Yang anak mudanya pada kemana? Di mana jadi online? Ayo dong, kalau kalian mau jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, senangi orang tua saat di kalian ibadah kepada Allah. Kalau kita bisa hacking, ke gunung, mana kita samperin Majlis taklim di ujung, berung kita samperin masjid, samping rumah, gak pernah kita sholat gak pernah kita tahajud, sholat hajat, minta baca Qur'an, sholat Jum'at, nunggu komat ha hehe, nyadar benar kiai, jujur, saya walaupun tinggal di kuningan, saya live streaming Lihatin nih anak kali malang nih nyemok aja nyemok duduk di pinggiran situ tuh begitu komat langsung lari, iya Gelar ben, gelar-gelar, jangan, nggak boleh Ayo sadarin diri kita dong Tingkah laku kita bisa bikin hancur orang tua kita Apa yang kita lakukan terhadap Allah di dunia ini Maka Allah akan memberikan satu ketidaknyamanan Untuk kedua orang tua kita dunia sampai akhirat Kita nggak ibadah Orang tua kita rezekinya serat Percaya apa nggak? Coba aja lo nggak ibadah Serat luar biasa Anak ibadah, rejeki orang tua lancar. Makanya, bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau punya anak, niatin, niatin, wakafin anak ke pondok, diwakafin. Ini kadang orang tua suka bikin gedek juga punya anak bandel. Hmm, Entahlah, malah gue pondok ini. Nah, pondok emang tempat titipan anak-anak nakal, gue gak setuju pesantren itu tempat anak-anak yang saleh, anak-anak yang dididik untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu pondok pesantren, jangan ditakut-takutin ini dikit-dikit gue pesantren ini, gue pesantren itu salah lagi aja. Entar ntar pesantren pedet, ya Allah dipores akhirnya mondok itu ya ayo dong anak muda bangkitin girah, girah senengin kita nih buat ibadah kepada Allah malu kita sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam muda-muda Sina Abdullah bin Umar, Sina Salim bin Abdullah bin Um bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semua anak-anak muda semua dirinya disandarin sama Allah. Kalau kita kan anak muda sekarang beda kiai ya, demi Allah. Saya live di TikTok, kiai ya. Anak muda datang masuk ke live saya, masuk ke room saya. Assalamualaikum Habib, Habib hukumnya pinjol apa? Pinjol, KTP dong foto begini ya, dulu gua begitu. Pinjol jangan, itu riba. Nabi bilang gitu. Ya udah Bib, kalau judi online bagaimana? Lah, sama baik. Jangan. Emang kalau judi online kenapa? Haram hukumnya sama aja, walaupun kita nggak ada di situ. Ini dia Bib, maafin. Kalau saya pakai foto ulama jadi profil judi online bagaimana Habib? Liar aing liar. Jangan dong. Masa ulama diajarin main judi online? Ter orang temennya ngelihat apa? Nih ulama dia juga. Mana kita kenal lagi tuh ulama kan. Emang siapa ulamanya di screenshot dikirimin ke saya? Ke gambar gua? Ini kenapa gambar saya Saya maksudnya main judi online biar berkah Lah Judi online berkah Anak muda kerja Nyari uang yang halal Iya Nggak ya, butuh lah jadi orang alim mah Kita jadi anak yang soleh aja Orang alim banyak orang alim Maling juga alim Maling alim nggak? Rampok? Malim Anggota dewan Alim gak? Maling noh Menteri? Maling juga Betul? Nah itu bedana Bansos sosmed diberdel aja Orang pinter banyak tapi gak manfaat keilmuannya Imam Syafi'i sampai mengatakan Aku tidak akan pernah segan jika berjumpa dengan orang yang alim Orang yang cerdas, orang yang pintar, aku gak takut Gak segan kata Imam Syafi'i Tapi sungguh aku segan dengan orang yang berakhlak Orang yang punya ilmu belum tentu punya akhlak Tapi orang yang berakhlak sudah pasti ilmunya dipakai dan diterapkan di dunia ini InsyaAllah